Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di Samgasu Channel Channel ini akan membahas banyak trik-trik dan tutorial-tutorial menarik seputar Youtube untuk para Youtuber gimana kita membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di Youtube jadi buat kalian yang baru gabung saya ucapkan selamat bergabung selamat datang dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini 4000 jam tayang ini berlaku sampai kapan mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu tentang ini 4000 jam tayang ini berlaku sampai kapan kan YouTube masih waktu kita setahun nih untuk memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nah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 jadi jam tayang yang diperoleh udah lebih dari setahun maka itu akan gede luarsa dan akan hangus jadi nggak akan dihitung lagi tapi nggak usah panik yang hangus di sini adalah bukan seluruhnya dalam kurun waktu setahun ke belakang hangus semua nggak ya Jadi yang hangus adalah yang nggak masuk frame 365 hari ke belakang. Jadi patokan satu tahun itu adalah hitungan 365 hari, bukan satu tahun, tahun 2019, 2020, dan seterusnya. Bukan tahun itu ya, yang dihitung di sini adalah satu tahun, artinya 365 hari. Saya buatkan simulasi sederhananya, misal saya bikin channel dan upload video di tanggal 1 Januari 2020. Itu kan Kalkulator jam tayangnya baru dimulai di situ, ya. Jadi, kalkulator jam tayang itu dimulai ketika sebuah channel mengupload video pertama kali. Itu jam tayang dimulai. Kalkulator eh, jam tayang mulai dihitung dari situ, bukan dari pertama kali bikin channel, ya. Jadi, udah lama bikin channel. Kalau dia belum upload video, maka perhitungan jam tayang belum akan dimulai. Akan dimulai ketika channel tersebut mulai mengupload video untuk pertama kali Maka saat itulah kalkulator jam tayangnya Mulai berjalan untuk 365 hari ke depan Misal saya upload video pertama tanggal 1 Januari 2020 Berarti kan 365 hari ke depannya itu tanggal 31 Desember 2020 Nah misalkan karena suatu hal saya di tanggal 31 Desember 2020 ini belum mencapai 4000 jam jam tayangnya Nah apa yang terjadi YouTube masih ngasih kesempatan ke saya ke kita untuk memenuhi 4000 jam tayang tersebut sampai 4000 jam tayang itu terpenuhi dalam kurun waktu 365 hari Nah kalau dalam kalau di tanggal 31 Desember 2020 itu tadi saya belum bisa mendapatkan 4000 jam tayang maka ya berarti waktunya akan ditambah terus sampai saya bisa memenuhi 4000 jam tayang tersebut dengan catatan jam tayang yang udah keluar dari 365 hari ke belakang itu akan hangus misalkan di tanggal 1 Januari 2021 itu kan udah lebih dari 365 hari maka berarti jam tayang di tanggal 1 Januari 2020 ini udah hangus karena saya sudah menginjak di tanggal 1 Januari 2021. Oke ya. Begitu juga kalau naik sehari. Tanggal 2 Januari 2021. Maka jam tayang di tanggal 2 Januari 2020. Ini akan hangus. Dan begitu seterusnya. Kalau udah ganti bulan. Misalkan di bulan Februari 2021. Tanggal 1 tanggal 1 Februari 2021, maka jam tayang di bulan Januari 2020 ini akan hangus. Karena ini udah keluar dari 365 hari ke belakang. Jadi yang perlu diingat adalah frame 365 hari. Jadi selama masih dalam frame 365 hari ke belakang, itu jam tayangnya masih valid, masih dihitung, masih berlaku nah yang lebih dari 365 hari yang di luar frame 365 hari ke belakang itu otomatis akan hangus dan nggak dihitung lagi nggak valid lagi maka buat teman-teman yang udah mendekati 365 hari tapi jam tayang masih belum mencapai 4000 yo santai aja nggak usah nggak usah stress usah depresi biasa aja lanjutkan aja kayak biasanya ngejar jam tayang yang ngejar jam tayang bikin kontennya bikin konten enggak usah terlalu dipikirkan karena YouTube akan terus ngasih kesempatan ke kita sampai kita bisa memenuhi 4000 jam tayang itu atau sampai kita nyerah beda-beda nggak bisa 4.000 jam tayang ya wis, berarti rezekinya bukan di YouTube kemudian selanjutnya gimana cara mendapatkannya atau mencarinya cara mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini banyak banget banyak sekali dari cara yang alami cara yang curang cara yang organik semi-organik eh, semuanya ada semua caranya ada silahkan teman-teman mau milih cara yang mana saran saya pilih cara yang aman yang benar yang sesuai dengan ketentuan YouTube jangan yang asal cepat percuma asal cepat kalau nggak aman nanti ujung-ujungnya bermasalah kita yang repot sendiri kita yang rugi sendiri nah untuk cara mencarinya ini kebetulan nggak kebetulan sih ya emang sengaja saya bikin di channel ini saya udah bikin beberapa trik-trik untuk mencari subscriber dan mencari jam tayang sekaligus gimana agar channel kita bisa bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube jadi buat teman-teman yang baru gabung baru ketemu channel ini silahkan dibuka-buka channelnya dicari cari-cari videonya karena akan banyak video-video menarik seputar trik-trik ber-youtube untuk para youtuber pemula khususnya yang akan kalian temui di channel ini jadi yang belum subscribe pastikan kalian udah subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya tetap semangat berkarya ya ingat semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, yang mau share video ini silahkan share bebas kemana aja agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa menjadi barokah untuk kalian, sampai di sini dulu videonya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai, semoga video ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua see you on the next video insyaallah saya pamit, assalamualaikum